Halo guys, selamat semuanya kembali lagi di channel official dan di video kali ini seperti biasa ya, saya di sini saya akan membagikan terbaru lagi oke kita langsung aja ya timur 1-1 oke lanjut ke persediaan kedua oke okay, lanjut ke versi yang ketiga ya oke lanjut ke versiode yang keempat oke lanjut ke versiode yang kelima ya Oke lanjut ke persediaan ke-6 <SILENCIO> Oke lanjut ke persediaan ke-7 ya <SILENCIO> Wala well, uh, check it with me and the oke okay, lanjut ke presiden yang keempat belas oke okay, lanjut ke presiden yang kelima belas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 Oke, lanjut ke presiden yang ke 18 ya. Oke, lanjut ke presiden ke-9, ya. Oke, lanjut ke presiden yang ke-20. Oke, sedih mungkin segitu aja, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Ayo.